Kalau di Kuala Lumpur balik Maturng Sindermaun, sing sengkulo, kulo Maturng. Kalau betul ilmu sosiologi termasuk ilmu yang ide secara ajar. Quran itu lue awal memprediksi secara sosiologi masyarakat. Ramalan Quran termasuk ajaru bisa kunciya aw di antara bentuk azab, kamu-kamu itu diciptakan saling musuhan dan saling menikah itu sejarah itu paling tua dosa tertua dalam sejarah Bani Adam, dosa pembunuhan Gini kok generasi pertama kita, dosa ini pun apa? orang sholat itu bisa di sini, harus menanyakan tapi dosa mati orang nganti dok putu dadi nabi nasi de putri samene Saidah Fatimah prayodo putu wis dadi korban pembunuhan itu Said Husain dadi korban pembunuhan pasukannya ya ya bin muah saingan <tuh>. iki saniki ngono dene wong madura ngertukaran raco so tok kalah lelah. Karena pulau nudo, nggak pulau saya menjadi kucing. Dek, anak turun tuh bukan bukan dari ruang alim seniman, masih sedih ya setengah reman-reman, yang -reman, yang bengak-bengak kecil lagi. Berkuang meyakini satu kebenaran, biasanya terus ngalah Allah kembar kerakemban. Nah, ini aku suruh jodoh teman-teman, gampang tahan dulu? Tukang ngalah Allah dari ruang oh. li. Busuk pilihannya wali songo sampai basi, mas sampai roto-roto kiai alim seneng kucing karena kebenaran ketika dia kini itu jadi energi fondi ujung-ujung mengguruhkan orang ini li, pas puncak ke musik, ala darah patah ini muhafdar itu ini terjadi neng model timur-tengah zaman wahabi sampai ke sana anti-trabil wahabi itu tidak pernah menyebabkan nabi itu sirek percaya sawarikul ikul adwar sirek moro kuburan Sire. tapi orang bengak-bengok non jelak mas dunia sirek nge-fly itu sih seneng enggak dili mung kira-kira kuburan saya munil sing ngefle sing nyanyi rak ora tahu alasan mergo nyanyi sing ngetep ge sekedar iku musyrik ketenangan kuburan ngefle boleh ketenangan Lalu nge juga boleh ketenangan nih set, kalau ada hukumi musyri bisa ketemu aku tahu yang mana mirip banget dan kayak orang aktif jadi harus dihukumi musyri, nge apa apa? sebab itu zaman akhir kasus tadi ulama sing ngalih, koto-koto nal sing danganan gadis pulau ini aku gimilai pun dihukum dihukum dihukum dihukum ulama, dihukum dihukum dihukum Tengah-tengah Pak Eurowen Mustafa Udin, kawin sekarang. Apa ngaku nabi? Mabuk karena itu kata kewibawa. Mereka kebenaran ayat meyakini. Kebenaran ketika diyakini itu tentu mohonin suami. Atau <mur> mengeliru so keluarga, termasuk mertua. Oleh penggara yang aneh meyakini kebenaran, gampang mohon. Apa ringalan loh darah iwo, dan sebagainya? Mungkin, demi atas kelompok pemersi, kelompok ekstrinis di Mesir, si A, ah, amal si A, ah. itu orang-orang ketika meyakini kebenaran berani mati, berani matinya tidak masalah itu urusannya diri sendiri, urusannya orang yang terduduk, urusannya orang korban, korban. Maka wali songol, untuk Indonesia, roda-roda kebenaran dibawa dengan ceria guyon. Anak kuyono mau, kuatir terlahir generasi sing sering ngaji mau tragedi toreko tiga. Toreko gara-gara kelompok sing anti besar-besaran di pertama. Kau repot dijari di bawah di buntet tahun 1930. Nembungju bang ibu besar besar. Akhirnya buntet ya menuju Nusone ngumpul aja sekitar zamanku 30 30.000 pendukung kau rekan Artinya untuk satu kebenaran saja gua bisa saling pot, isu gantok, gantok. Ya kebenaran dikebun hmm, ya. Kau repot dijari, borak Nah, lah nah, di ya salah, salah, Mas, siat, ya salah. apa bener? Lah salah perawan baikku benci-benci cinta karena berat sering tembi kecewa kecewa artinya Wong alam jin yo wong alim terus kuingagur dari ninggal alim mutalim terus aneh uang yo al wong alim kader rata-rata. nak ngono urang tu urang tu ngapodo ketika aku misalnya wong alim nyepelak wong kile sebagai basaria aku yo tahu salah jalan nyak Mustafa tamatin sebagai basaria tahu salah tapi kalau cutur buritum wong alim meganin nyepelak nawa wong kile iwah beradu so iyo dikayu ya na tidak tahu aku barang-barang kebelelis saling Boleh dikelu ya. Ya beliau kan ya bahasari ya. Nabi sendiri itu begitu zaman murid. Nabi kata ngendikan duko. Lepas kendali Sampai mengendirikan wailah-wailah. Taribannya ada. Sampai ditegur sama Jibril. Maka kamu itu nabi Kenapa sering keterujut ngendikan kasar. Kata-kata kasar. Ini nih. Sampai Nabi setiap berdoa. Dan ini ada di hati suhaid. Nabi setiap berdoa itu ngendikan Ya Allah, Pak Ayu Muslimi, Na'adah itu, Aushabab tuh, Aushabab tuh, Fadal dari kata barota, Wajah kata war Ya Allah, setiap orang Muslim yang pernah menjadi korban eksikan saya, Kurban bisuan saya, Supaya itu jadi amal baik, ya, Karena orang dalam Lintasan komunikasi, Interaksi sosial tentu sering emuk, Kita lihat gue di anak Ayu, Warna telek ngelamar, Terus opo, kamu mau coba anakku. bareng anakmu, Kekontan tetap ngeluar. Orang uang lamar-lamaran biru urus-urusan di dekat kementerian. Lebaran Eki Ayu, lamaran Eki Ayu karena begi. Nak orang uang soleh langsung keturut, uang soleh langsung keturut. Coba omongan-omongan singli lihat. Padahal juga aturan Al-Quran, nafar kaum uming. Tapi najis kekuyangan yang sedih. Iya, toran Eki Ayu, wanita Eki Ayu, dia tolong jelek bukan lamaran gede. Iya, lah ya fenomena antik. Kalau itu kamu jangan. Itu fenomena antik. Antik itu indah. Malah pikiran nggak tahu. Hmm. Kalau kamu jangan, nggak, 5D fenomena denominate nggak wajar, nggak kan? wajar. Ibu antik, antik itu ini. Ini, mana selesai? Kan? Senangani di ekstrim. Nah, ekstrim itu mulai diisi sampai orang pepatah. Sebutin itu. Kolamul ulama, Iku ahad dubin seisi Ahad dubin nafsa. Alkolang kolamul ulama ahad dubin nafsa. Tulisan pena itu lebih tajam ketimbang pedang tenang. Setiap ulama fatwa jadi gerakan jadi ahli. Juga misalnya sih ah fatwa Abu Bakar Umar Gaser pemerintahannya ahli tiap ahli sunnah wani ini sih ah mergo sih dia gak sabut soha. Gara-gara ulama sih ah mulai dicek fatwa Abu Bakar Umar Utsman ahli gugat, nganti saiki wong sih ah nganti ahli sunnah mergo dianggap nggak no, penerusano Abu Bakar Akhirnya Deddy digerakkan saling bunuh terus kasus kasus ekor di sadam, Adam Deddy korban Saya kewalian si aku aksosumi Deddy itu asal usul itu, Adida. Adida, usul usulnya ikut akidak akidak mencuri- mencuri tidur oleh ulama <tuh> Mulai Deddy ulama itu ngasih hati, -hati. Nah, pasti peristiwa itu malah susu sing lucu Wajib malah pasti peristiwa pasti watak terus itu Deddy digerakkan Syahura yang ada nih masih uji enam lah Giro-giro misalnya Mustafa tak ekstremis Uang <tuk> ya, Misalnya tiap kiai dipengaruhi terus manfaatnya jadi ekstremitas acur acur. Mana seneng begi cuci ucu kamu ditakut ya, tangga, senengnya seneng aja, seneng nih <tuk> gajar, gajar, ya maksudnya lucu tapi kacang tenang yang boleh tapi gue luar biasa maksudnya lucu pak Amir gue karena ini di dinas Quran bahwa tragedi sing resmi dinas Quran termasuk tragedi saling awal disakum sih awal yudi kobar dokum nopo lah ikulah asal lu sulit jadi kulama gampang fatwa fatwa dia tidak taklilut ngalalono nopo <tuh>